dulu pernah ada cinta, dulu pernah ada saya, huh? namun kini tidak lagi perasaan seperti dulu, yo semua, yo semua, yo semua huh?